Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu Ini dari Sumatera Kalau ini dari mana? Papua Halo Perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan namanya siapa? Oke, oke <gulau> Dia dari Papua. <tuk> atau juga ya, apa-apa. <tuk> ini dari Papua. Kalau ini siapa namanya Dinda ya, deh. Dinda. Adil. Dinda ini dari Kalimantan. Sumatera. Sumatera, Sumatera. Coba orang Sumateranya mana suaranya? <tuk> oh, Halo guys. Oke, okay, di hari ini kita mau bahas apa ini Dinda? Ini aku mau bertanya-tanya kepada Pak Jonet karena aku tuh fans banget. Aku bela pelahin ya allah ngantengnya minta ampun nggak ya, ketulungan soalnya ini Papua asli ini orang Papua asli ya guys ya kalau dia dari mana Sumatera dari Papua Sematera. <laughs> Sematera. Papua masa Papua kayak gini Papua hitam lurus ya Papua. ini kan hitam nah, tidak <laughs> mayoritas sih nggak mayoritas nah, nah. ada yang putih juga Oh, Papua putih iya ada Osionfish. nah sekarang tuh mau tanya-tanya pasune karena kita akan lagi ke warning kalau tuh di kalo pernah kali oh apa yang disebutin oh kalau kita lah kita itu main nonton ngapa kita bicara sendiri gitu ini kepal kenapa sih ini kerudung ya allah ih huh. Ini oh. maaf gak, ya. tuduhnya terlalu apa susah, pernah buka pernah buka. Bukan rem, bukan ini buka terus nah, jadi. Apa nah, harus? Kacanya, kacanya. Karena untuk aurat itu sangat mulia guys, karena kita buka ke aurat itu dosa banget. Nah Pak Junes sekarang aku mau tanya-tanya umur Pak Junes itu berapa? umur Pak Om oh, pak Jurnat sudah 55 tahun nih. 55. 55. Uh, asal lahirannya? 67. Sini sekarang 21. Tanggal misalkan di udah Sudah punya Sudah cewek-cewek oh, cewek. nah, yang nikah sudah satu masih 3 kerja dan sekolah. Pajannya kegiatan lain nggak selain ini gitu ya kata-kata dipanggil cuci-cuci mobil oh, dipanggil sama tante-tante apa gimana nih oh dulu ya yaopo gimana pas dipanggil sama tante-tante apa oh, gimana oh, dipanggil cuci setan ah bedara nanti ntar lo kok kau tuh makan bangkai terus ah ah ngomer neng ya, oh <tuk> <tuk> <tuk> <hated tuk> Cita, nah. Kita ada tetap bagus. Ojannya dipanggil sama nah, si mobil. Nah, mobil ya. Ah, yeah. jadi satu dia kan bisa keterampilan ngecat-ngecat mobil. Oh, Sekarang yeah. Sato sih enggak pernah enggak ya, pernah dibutuhkan hmm. Sekarang sudah penerus-penerus sudah -penerus segala simut ya. ya. Eh yeah. uh, kira-kira nah. kan bajuran udah tua nih. Nah, nah, kan belum oh. kan oh. ada yang tahu. kira-kira bisa apa sih ya namanya? Ya, sobatku, bukan sholat. Iya, yeah, gitu. Ya, perlahan saja. Ya, itu begini ya, Om. Soalnya, Pak, sholat ya, sholat lima waktu untuk bekal nanti di akhirnya. Yes. Sebab usia Pak Suna itu sudah bau tanah. Islam, kasar ya. Dikasih tinggal tiga, ada artinya ya, yeah. sudah bau tanah paling untuk anak dia ya, bagus ya, banget, aku suka sama kata-katanya Pak Jurno itu luar biasa banget. Jadi sampai aku bela belain di sini. Sumatera. Oh, hmm. Makasih loh, ini udah disambut dengan baik ya. ya, ya. Jadi apa lagi nih kita mau bicarain apa, Pak Jurno? Kalian lupa ya. tanyain -tanya sama saya? Oh ya, ini mau bicara sama aja ya seperti apa namanya? Dinda ya. ya, Ini kan mau bicara masa depan ya, gimana tidak masa depannya berlanjut di depan dunia ini lu, oh. Oh, <gum> mau oh, jangan tertawa, <gum> oh. ada masa depan dimana juga, ah, ah, harusnya ada, saya masa depannya ingin jadi pribadi yang lebih baik dan sebelumnya oh, bagus. biar bisa bahagiain orang tua. Iya, ini nih itu penting bagus. Iya, aku pengen banget. Hmm, bagus. Uh, kasih hadiah ke orang tua aku tuh naik haji. Aku oh, oh, oh, iya, itu betul Iya, nanti. Sebab insya ini Allah, ya. suka di telapak lagi ibu ya. Iya, benar banget. Nah. Jadi nomor satu sih aku nggak peduli tentang dunia ini gitu, aku oh. pedulinya tentang orang tua. Aku. Betul, itu bagus loh. Uh, orang tua aku juga nanti kan juga tua, tua. mau butuh anak-anaknya nah. oh. Insya Allah aku agak cahadat Saya juga punya kakak Tuanan. Gitu. Tuanan. Ini ya. Mbak Madilya punya kakak juga di Sumatera Iya Ada berapa tuh di Sumatera dulu? Dua Sudah bekerja atau setelan? Oh kita punya ini kan oh, oh pernah oh bagus ya, ya, ya. pernah ya. Ya, ya. Nah, ya, Ilham, ah, pernah iya yang inham iya eldam abu juga pernah iya pernah pernah pernah pernah pernah itu enggak ya, saya saya anak terakhir paling ya. kalau ini anak <lis> pertama apa <lis> anak terakhir ya ini ini paling tua nih. Sekarang ada yang pacar, coba okay. pahit gua eh, Kalau okay. ini kan, kalau kamu kan yeah. dia ya, anak terakhir ya? Iya, anak ya. bontot, bontot okay. ya. Kalau ini mas siapa namanya? Oh Bundel oh, oh, Anak berapa anak bontot pak? Anak bontot ah. satu Oke okay. okay. Berubah-ubah ya Berarti sekarang masih single ya? Masih single nih, nah. mau cari siap Bisa malu, Ih, ya. uh, mau uh, banget ya barangkali ada yang minat dengan Pak Net. Apa, Pak Net tuan tua yeah, Iya, ini untuk pelakonan tuan bagus uh, dia mau uh, dia terima oh, apa adanya. Uh, dia nggak uh, pernah menangis cantik kan uh, itu karena uh, semua itu milik. Kecurangan uh, uh, ya. Bukan bukan kan. Milik. Ya nggak mau. Tuh Pak, semacam milik apa? Awow awow awow jangan, semacam dia jadi ya. Nggak sama. Iya. Kecantikan itu sebenarnya sama bonus, aja. Ah, bonus, yang menentu itu, itu.. Ah itu tuh, ini sama. Ya karena kecantikan itu bisa dirubah. Hmm. Terus apa ada kurus gendut itu biarlah. Biarlah. Karena kecantikan itu dilihat dari orang, orang lain, lain. Ya, yang lihat orang oh, lain. lain, oh dia gendut banget sih itu. Oke. Okay. Eh, uh, Din, kalau botak itu bonus apa gimana tuh, Din? Hehehe <laughs> Aduh, kalau botak itu... Apa ya? Botak. Bonus kali ya? <laughs> <laughs> Tapi nggak apa-apa, banyak goyang botak, <laughs> banyak, botak. Banyak, botak banyak. Bisa, bisa, loh, bisa jadi loh karena ya. jadi sukses ya bisa, Insya Allah bisa, wow. bisa, bisa, hmm. bisa. Jadi ya doain aja lah ya. ya Biar depannya makin baik mm -hmm. Yang penting, hmm. saya terkesan, ya, Pak. Hmm. ya iya, kapan lagi? Gitu, kapan? Delapan belum ah, terlambat. Ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, itu penting sekali, Bu. Iya, nanti Sehat semoga panen juga, rupanya makin baik. Oh. Ini, amin. Oh. amin, amin, amin, amin. Semoga kalau amin, kepada adik, tidak satu hal. ya, hai guys jangan lupa tonton terus ya channel youtube nya Aisyah mm. jangan lupa like comment dan share ke teman teman kalian yang lebih banyak banyak lagi bagus mm. <laughs> itu mm. subscribe jangan lupa kalau nggak subscribe nggak mm. boleh deh jangan jangan mending di subscribe dulu nanti kan barangkali kita jodoh gitu kan nanti kita ya yeah. bisa jadi anak ya